Perdamaian perlahan-lahan kembali ke Flame Divine Hall secara bertahap dalam beberapa hari berikutnya. Karena kebutuhan untuk membangun kembali kota, seluruh tempat tampak sangat hidup. Murid-murid Hall Divine Flame yang tak terhitung jumlahnya melintas di seluruh kota. Pemandangan megah yang sangat spektakuler. Lindung memilih untuk sementara waktu tinggal di kota api-api saat sedang dibangun kembali. Meskipun ia ingin sekali bertemu Little Marten dan Little Flame. Seperti kata pepatah, memotong kayu dengan kapak tumpul adalah usaha yang sia-sia, sehingga istirahat yang esensial tidak dapat diabaikan. Lindung diam-diam duduk di peron batu di tengah kota dekat Gunung Agung. Dia secara kebetulan bisa mengabaikan seluruh kota api-api dari sini. Vitalitas yang memenuhi kota menyebabkan dia tanpa sadar merentangkan pinggangnya. Dia bisa merasakan tulangnya menjadi lemas dan mati rasa setelah beberapa hari istirahat yang sangat santai ini. Dia saat ini dianggap sebagai VIP dari Flame Divine Hall, karenanya mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Namun, karena Flame Divine Hall terlalu sibuk, tidak ada yang bisa menemani VIP seperti dia selama beberapa hari terakhir. Lupakan Moluo. Bahkan Tang Sin Lian hanya dengan tergesa-gesa memastikan bahwa dia masih hidup sebelum dengan cepat pergi dengan sibuk. Sejujurnya. Tang Sin Lian jelas mengelola lebih banyak masalah balai ilahi api daripada Moluo. Namun, gadis ini memang memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan tulangku sudah menjadi lunak. Lindong memutar lehernya dan menghela nafas panjang. Segera setelah itu, alisnya tiba-tiba terangkat ketika dia berbalik dan melihat lampu merah berkedip sejenak di kejauhan. Sebelum sosok cantik muncul di depannya. Sudahkah kamu beristirahat dengan baik beberapa hari ini? Tangan Tang Xin Lian menyingkirkan rambut merah di sisi wajahnya. Sebelum dia tersenyum melihat ke arah Lindong yang menganggur dan bertanya, "Kamu akhirnya ingat bahwa aku masih di sini?" Lindong berbicara dengan cara yang tidak bahagia. Dia mendapat kesan bahwa orang-orang ini telah melupakannya karena kejadian sebelumnya. Viriflam City hancur total. Sangat sulit untuk membangun kembali. Selain itu, setelah kehilangan ini, Kekuatan pertahanan flame Divine hall kami juga telah terekspos. Ada kebutuhan untuk mengatur ulang dengan baik. Tang Sin Lian menjelaskan. Dia dengan cepat melihat lindung sedikit meringkuk sudut mulutnya dan tertawa pelan. Baiklah. Aku akan minta maaf karena mengabaikan kamu selama beberapa hari terakhir. Bukankah kamu memiliki beberapa keindahan klan bu? Aku mendapat kesan bahwa kamu memiliki waktu yang cukup nyaman. Petik 2. Mereka memiliki masalah klan mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa tinggal lama? Selain itu, kata-kata kamu ini agak membingungkan. Aku hanya berteman dengan mereka, kata Lindong tak berdaya. Senyum di wajah cantik Tang Sin menjadi lebih menarik ketika dia mendengar ini. Namun, Lindong tidak terlalu terganggu dengan ini. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Apakah ada alasan kamu datang mencari aku? Ya, Tang Sin mengangguk. Mata cantiknya menatap Lindong saat dia mengerutkan kening dan berkata, kamu masuk ke tahap kematian mendalam selama pertempuran besar sebelumnya. Biasanya, seseorang harus menstabilkan level setelah terobosan, meskipun mungkin untuk bertarung. Pertarungan pahitmu saat itu terlalu kuat. Guru mengatakan bahwa ini pasti akan meninggalkan beberapa efek negatif setelahnya. Petik 2. Mata Lindong sedikit menyipit saat dia mengangguk dalam diam. Kondisinya berangsur-angsur pulih selama beberapa hari terakhir. Namun, meskipun dia telah melangkah ke tahap kematian mendalam, dia merasakan bahwa kekuatan Yuan di tubuhnya agak dangkal. Ini adalah tanda bahwa kultivasinya tidak stabil. Jika terjadi kecelakaan, akan sangat mudah baginya untuk mundur ke tahap kehidupan mendalam. Aku hanya bisa mengambil hal-hal perlahan, kata Lindong. Sangat penting untuk menstabilkan tingkat kultivasi seseorang setelah terobosan. Jika seseorang melewatkan langkah penting ini, akan merepotkan untuk menebusnya di masa depan. Kamu akan segera menuju ke wilayah Demon. Itu bukan tempat yang ramah. Selain itu, itu adalah dunia binatang iblis dan manusia didiskriminasi di sana. Kamu mungkin akan menderita jika kamu menuju ke tempat itu dalam kondisi ini. Tang Sin mengerutkan alisnya. Jelas, dia merasa sangat tidak puas dengan respons Lindong. Apakah kamu punya solusi? Lindong bertanya tanpa daya. Tang Sin melilitkan tangannya yang ramping di depan dadanya setelah mendengar ini. Dia tersenyum menyaksikan Lindong dan menggoda. Apakah kamu ingin tahu? Lindong memandang penampilan Tang Sin ini yang menunjukkan bahwa ia perlu memohon padanya untuk mempelajarinya dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit lucu. Memikirkan bahwa komandan pasukan Flame Divine Hall yang biasanya masuk akal dan serius ini sebenarnya akan menunjukkan perilaku kekanak kanakan seperti itu Mungkin lebih baik jika aku bertanya pada tetua Moluo Namun, Lindong tidak memainkan tangan Tang Sin Lian Dia perlahan berdiri dan berjalan menuju Flame Divine Hall Ketika Tang Sin Lian melihat respons ini dari Lindong, dia menggigit bibir merahnya Mata cahayanya tampak sedikit kesal dan dia dengan kasar menghentakkan kakinya. Sebelum menyusulnya, pernahkah kamu mendengar tentang Deat Flame Spirit Pool? Langkah kaki lindung berhenti. Dia memiliki kesan nama ini. Tampaknya itu adalah kolam yang berharga milik Flame Divine Hall. Ada rumor bahwa Deat Flame Pool memiliki Deat Ki yang sangat murni yang bukan buatan manusia. Sebaliknya, Deat Ki ini diekstraksi dari bawah tanah dan sangat langka. Selain itu, itu sangat bermanfaat bagi para ahli tahap kematian mendalam. Berdasarkan apa yang aku tahu, tampaknya, pul api nyala dari Balai Dewa Api dibuka hanya sekali setahun, kan? Selain itu, hanya anggota yang telah berkontribusi besar pada sekte yang akan menikmatinya. Lindung berkata dengan ragu-ragu, kamu bisa bergabung dengan Flame Divine Hall kami, bagaimanapun, kamu sendirian. Mata menyihir Tang Sin Lian menatap Lindong. Antisipasi di matanya tidak tersembunyi. Aku telah mendengar guru menyebutkan bahwa kamu tampaknya memiliki dendam besar dengan gerbang Yuan di wilayah Suan Timur. Kan? Selama kamu menjadi anggota FLEM di Fine Hall, aku akan memimpin pasukan untuk meratakan gerbang Yuan ketika kamu kembali ke wilayah Suan Timur. Petik 2. Tubuh Lindong perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya sambil mengenakan ekspresi yang rumit dan dengan lembut berkata, Maafkan aku. Aku tidak ingin bergabung dengan sekte lain. Petik 2. Meskipun cara dia meninggalkan wilayah Suan Timur sangat menyedihkan. Dia akhirnya datang dari tempat itu. Sekte super yang mirip dengan Titan saat itu tidak lagi misterius dan mengintimidasi di matanya. Namun, banyak kemampuannya telah dipelajari dari sekte yang disebut Daosek. Ying Xuanzi mungkin memilih untuk tidak menghindari pertarungan di Unik Devil Regent karena dia perlu melihat gambar yang lebih besar. Lin Dong juga mengerti bahwa Dao Sekte tidak sekuat flame Divine Fine Hall. Ying Xuanzi tidak seperti Moluo, yang merupakan pemilik simbol ancestral tahap Samsara. Dia tidak memiliki sarana untuk melawan tiga kepala besar Gerbang Yuan. Pertarungan paksa hanya akan menyebabkan Dao Sekte membayar harga berdarah. Pada akhirnya, Lindong memilih untuk mundur dari Sekte Dao. Namun, dia mengerti bahwa tidak mungkin memutus hubungan di antara mereka. Dia mengerti ini ketika dia melihat wanita muda itu meninggalkan harga dirinya dan memohon demi saat itu di Unique Devil City. View. Lindong menghela nafas dalam-dalam saat dia menekan ingatan yang berputar di kepalanya. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Tang Xinlian di samping dan mengangkat bahu dengan sikap minta maaf. Tidak perlu menganggap kata-kataku terlalu serius. Tenang. Terlepas dari apakah kamu anggota Flame Divine Hall. Aku, Tuan telah mengatakan bahwa dia akan membantumu. Petik 2. Tang Xin Lian tersenyum dan mengangguk. Segera setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya. Cepat. Tuan dan sisanya sedang menunggu kita. Lin Dong menatap sosok memikat di depannya. Dia hanya bisa mendesah pelan di dalam hatinya saat dia mengikuti. Keamanan Flame Divine Hall saat ini jelas jauh lebih ketat dari sebelumnya. Patroli-patroli yang sangat padat saling berpapasan sementara banyak indera tajam memindai area tersebut. Bahkan seekor lalat tidak akan bisa menyerang. Dengan Tang Sin Lian memimpinnya, Lindong tidak menemui rintangan saat ia mengikutinya dan dengan lancar melewati banyak lapisan keamanan. Akhirnya, dia mencapai bagian terdalam dari Flame Divine Hall. Hal pertama yang muncul dalam pandangan lindung ketika pintu besar Aula didorong terbuka adalah air terjun hitam. Air terjun ini sangat unik dan ada jurang tak berujung di belakangnya. Tidak ada yang tahu kemana arahnya. Air terjun mengalir mundur dan air hitam melonjak keluar dari jurang yang dalam dengan suara tabrakan. Setelah itu, air hitam dari atas air terjun dan akhirnya mendarat di kolam hitam besar di bawahnya. Hal yang paling aneh adalah bahwa air terjun besar ini tidak menyebabkan riak terbentuk di permukaan kolam hitam. Seluruh kolam itu stagnan dan anehnya sepi. Dua sosok berdiri di tepi kolam hitam. Mereka adalah Moluo dan Kingzi. Kamu di sini. Moluo tersenyum ketika kedua orang itu berjalan ketika dia berbalik untuk melihat mereka berdua dan berkata. Lindung mendekati kolam hitam. Baru kemudian dia menemukan bahwa ada api hitam yang muncul dari permukaannya. Riak kematian ki yang sangat murni berubah menjadi uap hitam saat melengkung dan naik ke udara. Ini adalah Pulro api Flame. Lindong menatap kolam hitam dan bertanya. Iya nih, King Zee tersenyum dan mengangguk sebelum melanjutkan. Tempat ini tidak hanya akan memungkinkan kultivasi kamu stabil tetapi juga sangat bermanfaat bagi keterampilan naga terwujud naga hijau kamu. Namun, Pulro api kematian ini hanya dibuka setahun sekali. Masih ada waktu sebelum dibuka tahun ini dan Moluo ini tidak mau membukanya sekarang. Dia mengatakan bahwa death Flame Spirit Pool akhirnya akan kehilangan sejumlah besar energi. Aih, tidak mengherankan bahwa King Zi telah meminta aku untuk membuka pool roh api kematian untuk kamu gunakan. Moluo sedikit mengernyit. Dia melirik sitang berwajah merah menghadap ke samping dan berkata, bahkan gadisku ini tidak berpikir untuk aula api ilahi. Inilah alasan mengapa aku tidak senang. Petik 2, Kultivasi lindung tidak stabil karena dia membantu kami menangani Jenderal Liang Mo. Kami memiliki tanggung jawab untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, jika kabar ini menyebar, siapa yang akan berani membantu balai ilahi api kami di masa depan. Namun, Tang Xin Lian jelas tidak begitu mudah ditangani, meskipun wajahnya sedikit memerah. Kata-katanya yang masuk akal masih membuat Moluo terdiam. Terima kasih, tetua Moluo dan Nona Sinlian. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berkata, dia agak tersentuh oleh gerakan mereka. Moluo melambaikan tangannya dan berkata, Anak kecil, aku harus memberitahumu ini sebelumnya. Apakah kamu melihat api hitam di dalam? Mereka terbentuk dari deatki yang sangat murni. Nanti... Kamu akan duduk di platform batu di tengah kolam, dan aku akan mengaktifkan pulro api-api. Deatki ini akan tertarik ke live di tubuh kamu dan menyerbu ke arah kamu untuk membersihkan tubuh fisik kamu. Pembersihan ini akan memperkuat deatki di tubuh kamu, menstabilkan kultivasi kamu, dan memperkuat tubuh fisik kamu. Namun, ada juga sejumlah besar risiko. Deatki di sini terlalu murni; kematian Ki adalah energi dengan kekuatan penghancur yang besar. Jika kamu tidak dapat menahannya, itu akan menyebabkan tubuh fisik kamu menjadi rusak dan mengalami nekrosis. Ketika itu terjadi, kamu akhirnya akan menjadi roh Lin Dong sedikit terkejut, ini memang risiko yang agak besar. Sejak berdirinya Aula Flame Divine Aku, ada delapan ahli tahap kematian mendalam yang tubuh fisiknya dihancurkan oleh pulro api nyala api ini. Hanya empat orang yang berhasil menahan sepuluh pembersihan deatki. Kuh. Setelah bertahun-tahun, hanya ada satu orang yang mampu menanggung 49 pembersihan. Petik 2. 49. Siapa? Lindung tidak bisa membantu tetapi bertanya. Pulro api kematian ini bahkan bisa menghancurkan tubuh ahli tahap kematian yang mendalam. Itu jelas memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Bertahan 49 pembersihan di dalamnya jelas merupakan tugas yang sangat sulit. Orang di sebelahmu. King Zi menjawab dengan tersenyum. Lin Dong menoleh kaget. Setelah itu, dia melihat wajah Tang Xin Lian yang tersenyum indah. Gadis ini, sungguh luar biasa. Kamu juga harus mulai. Mo Luo melambaikan tangannya dan menggoda. Anak kecil, jangan biarkan Xin Lian mengalahkanmu. Jika tidak, King Zi akan benar-benar kehilangan semua wajah. Petik 2 Lindong terdiam saat melihat Moluo yang tampak sombong yang sepertinya menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat deat flame spirit pool di depannya. Darah di dalam tubuhnya tampak sedikit mendidih. Kalau begitu, izinkan aku untuk melihat betapa sulitnya untuk berurusan dengan. Lindong tertawa terbahak-bahak, dia berhenti ragu-ragu dan jari-jarinya mendorong tanah. Tubuhnya mendarat ke platform batu di bawah air terjun di depan mata Trio Moluo. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1038. Deat Kik Tubuh lindung mendarat di platform batu. Selanjutnya. Dia duduk dan mengangkat kepalanya sedikit. Dia bisa melihat air terjun hitam jatuh dari atas. Api hitam menari di dalam air terjun. Itu adalah pemandangan yang agung tetapi tidak ada suara air yang memercik darinya menyebabkannya juga tampak agak aneh. Tetua Moluo, silakan mulai. Lindong menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Moluo dan berbicara dengan suara yang dalam. Moluo dan Kingzi bertukar pandangan setelah mendengar ini. Moluo sedikit mengangguk ketika dia mengulurkan tangannya ke arah kolam hitam dan tiba-tiba mengepal mereka. Bang, setelah Moluo mengepalkan tangannya, Death Flame Spirit Pool yang luar biasa tenang akhirnya bergetar kuat. Setelah itu, orang bisa melihat api hitam naik dari kolam hitam saat mereka melonjak lapis demi lapis. Jika seseorang melihat dengan cermat, samar-samar orang akan melihat formasi hitam yang sangat besar berputar di kedalaman kolam. Lindong, berteriaklah jika kamu tidak dapat bertahan lebih lama dan aku akan menyelamatkanmu. Jangan memaksakan diri. Setiap pembersihan deatki mirip dengan serangan bertenaga penuh dari ahli tahap kematian mendalam muka. Moluo menatap kolam hitam berputar dan berteriak dengan suara yang dalam. Mata lindung terfokus pada kolam hitam saat kedua tangannya perlahan menegang. Dia menyeringai. Santai tetua Moluo. Aku bahkan telah berhasil menanggung ratusan ribu petir simbol ancaman Thunderbolt. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang pulro api kematian ini. Petik dua. Kamu benar-benar berani. Mari kita lihat sampai berapa lama. Petik dua, Hati-hati, itu akan datang. Otot-otot Lindung menegang saat dia mendengar Moluo menangis. Segera setelah itu, dia melihat air kolam yang terbungkus gelombang api hitam dari deat flame spiritual pool dan berubah menjadi naga api hitam besar. Mengaung, naga api hitam meraung di langit saat deat kimurni yang megah berdesir. Itu dipenuhi dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan. Swoosh, naga api hitam itu memberi Lindung waktu untuk bereaksi. Itu berkumpul bersama sebelum tiba-tiba mendesing maju. Ekor api hitam panjang menemaninya saat ia terbang melintasi udara dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam rentang singkat beberapa napas, pantulannya dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Setelah itu, itu bertubrukan dengan kejam ke tubuh Lindong. Bang, suara tabrakan yang dalam bergema saat tubuh Lindong bergetar. Wajahnya langsung terdistorsi saat dia dengan jelas merasakan lonjakan deatki murni yang biadab menyerbu ke dalam tubuhnya. Dengan kejam membasahi otot, pembuluh darah, tulang, organ. Kulit Lindong sebenarnya mulai berubah menjadi abu-abu kusam di bawah pembersihan ini. Deatki yang tebal menyebabkannya muncul seperti zombie. Lindong bisa merasakan bahwa organ-organ dalam tubuhnya sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda layu di bawah pembersihan ki kematian ini. Kematian Ki adalah energi dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Selip sedikit pun kemungkinan besar akan menyebabkan cedera di tubuh seseorang. Namun, itu jelas tidak mungkin bagi Lindong untuk membiarkan situasi berkembang begitu saja. Dengan pemikiran, Green Heaven Materialist Dragon Skill dengan cepat diaktifkan ketika lampu hijau terang berlari keluar dari setiap sudut tubuhnya. cah, -cah lampu hijau membungkus dirinya di bagian dalam tubuh Lindong. Dengan perlindungan dari green heaven Materialist dragon Scale meridian, tulang, organ, del. Lindong mulai berputar dan menggeliat. Selanjutnya, mereka dengan rakus menyerap deat ki yang luar biasa murni. Kematian ki seperti pedang bermata dua. Jika seseorang mengendalikannya dengan baik, itu juga bisa menjadi senjata yang sangat kuat. Trio Luo dengan hati-hati mengamati lindung yang diselimuti oleh deat ki yang tebal. Dari tepi deat flame spirit pool. Sesaat kemudian, mereka melihat lampu hijau kecil berkedip-kedip. Lampu hijau tumbuh semakin hijau dan bahkan mulai berkembang. Itu seperti mulut besar yang melahap semua deat yang tebal. Lagi, Lindong tiba-tiba membuka matanya. Lampu hijau melonjak di dalam mereka. Bang! Gelombang hitam bangkit dari dalam kolam roh api kematian sekali lagi saat teriakannya terdengar. Gelombang lain yang lebih kuat dari sebelumnya terkondensasi menjadi naga api hitam dan dengan ganas dibebankan ke lindung. Pik Kim melilit tubuh lindung saat lampu hijau menyala. Kedua energi terus mengikis satu sama lain dengan cara melihat-lihat. Sementara ini terjadi, beberapa deatki murni juga mulai meresap ke dalam tubuh Lindong. Titik, King Zi juga tersenyum dan mengangguk. Matanya mengandung banyak apresiasi. Meskipun ia telah melewati keterampilan naga hijau terwujud untuk Lindong, yang terakhir telah mampu menguasainya sendirian dan bantuan yang disediakan King Zi terbatas. Namun, dari cara aku melihatnya, meskipun dia telah menjadi sangat mahir dalam keterampilan naga terwujud hijau surga, dia seharusnya hanya bisa bertahan sampai sekitar pembersihan ke-40. Batasnya adalah 47. Moluo membelai dagunya dan berkata, Oh... Qingzi mengangkat alisnya dan menyeringai. Apakah itu berarti bahwa dia akan kehilangan Xinlian dengan dua pembersihan? Pembersihan deat di dalam Pool api flam roh meningkat dalam kekuatan dengan setiap gelombang. Setelah gelombang ke-40, setiap kekuatan dari setiap gelombang berikutnya akan dikalikan. Bahkan Tang Xinlian saat itu hanya berhasil bertahan 49 dari mereka melalui beberapa tindakan perlindungan. Namun, setelah gelombang ke-49, dia benar-benar pingsan. Selanjutnya, dia harus beristirahat selama dua bulan penuh sebelum berangsur pulih, kata Moluo. Sebenarnya tidak buruk bagi Lindong dibandingkan dengan Tang Sin Lian. King tertawa, dia tiba-tiba bertanya, apakah 49 gelombang batas dari pulro api kematian ini? Moluo tertegun, dia mengerutkan kening dan menjawab, batasnya adalah 50 namun. Tidak ada yang berhasil bertahan melalui itu. Tentu saja, ini merupakan prasyarat bahwa death Flame Spirit Pool efektif untuk orang yang masuk. Biasanya, death Flame Spirit Pool hanya efektif bagi mereka yang baru saja naik ke tahap kematian mendalam. Mengikuti peningkatan kekuatan seseorang, efek yang bisa diberikan tempat ini juga akan berkurang. Oleh karena itu, mereka yang kekuatannya telah melewati batas ini di Flame Divine Hall tidak diizinkan memasuki death Flame Spirit Pool dan menyia-nyiakan Dead Kimurni di dalamnya. Mungkin kamu akan berada di pembuka matahari ini. King Zi tersenyum sedikit. Apakah kamu begitu percaya diri dengan keterampilan naga hijau dari surga? Muluo mengerutkan kening dan bertanya. Ini tidak percaya pada keterampilan naga hijau surgawi. Sebaliknya, aku memiliki kepercayaan pada Lindong. Semoga, aku juga ingin melihat apakah anak kecil ini dapat memecahkan rekor Xin Lian. Kita lihat saja, Tang Xin Lian di samping dengan lembut mengerucutkan bibir merahnya sambil mendengarkan percakapan antara keduanya. Mata cerahnya menatap sosok kurus yang duduk di platform batu menerima gelombang pembersihan deatki saat rasa ingin tahu dan antisipasi muncul dari kedalaman matanya. Dia juga ingin melihat apakah pemuda yang tampaknya biasa ini. Yang telah berhasil menciptakan banyak mukjizat, sekali lagi akan mengejutkan semua orang. Gemuruh dengan aliran waktu, Deat Flame Spirit Pool juga tidak lagi senyap seperti sebelumnya. Kolam bergejolak, dan banyak naga api hitam terkondensasi dan terbentuk satu persatu. Setelah itu, mereka disertai dengan Deat Ki yang semakin menakutkan saat mereka dengan ganas menuduh sosok yang duduk di platform batu, namun. Sosok yang terbungkus dalam lampu hijau secara bertahap menjadi mirip dengan batu yang kokoh di tengah serangan gila deatki. Lampu hijau mungkin tampak tipis dan lemah, tetapi tidak runtuh. Fortit, sekarang ombak yang benar-benar kuat akan datang, kata Moluo dengan suara lemah. Suara Moluo baru saja terdengar ketika deat flame spirit pool tiba-tiba bergejolak. Naga api hitam yang berkali-kali lebih besar dari sebelumnya perlahan naik. Merah gelap berkumpul di mata naga hitam dan mereka muncul seperti sepasang mata darah yang menyebabkan seseorang bergidik. Ini memang jauh lebih kuat. Keheranan melintas di mata King Zi saat dia dengan lembut mengangguk. Mengaung, naga api hitam raksasa itu meraung ke langit. Pada saat berikutnya, itu disertai dengan melonjaknya Deat ki saat bergegas maju. Akhirnya, tanpa ampun menabrak tubuh Lindong, wajah Lindong terdistorsi pada saat tumbukan. Kulit di permukaan tubuhnya juga dengan cepat mengungkapkan tampilan abu-abu layu. Namun segera, raungan rendah dan dalam keluar dari tenggorokannya. Lampu hijau keluar memancar dan dengan kuat melindungi tubuhnya. Dua gelombang cahaya menjalin dengan cara yang ganas. Namun, tidak ada yang bisa menang. Bang, mata lindung tiba-tiba menjadi serius. Dia meraih dengan tangannya dan dengan kuat memegang kepala naga api hitam itu. Selanjutnya, Lampu hijau meletus dan naga api hitam meledak. Kematian tebal Ki mengalir di sepanjang tangannya dan dengan cepat menyembur ke tubuhnya. Lagi, tangan lindung bergetar. Namun, matanya tumbuh semakin bersemangat dan keras kepala. Mengaung, seolah-olah kolam roh api hitam merespons ketangisannya saat terus bergejolak. Bahkan naga api hitam liar dan ganas dibentuk yang dengan gila-gilaan dibebankan pada lindung berturut-turut. Bang, bang, bang. Suara rendah dan dalam bergema di permukaan kolam yang kosong. Mata Moluo berangsur-angsur menjadi suram ketika dia menyaksikan lindung yang terus gemetar di bawah serangan banyak naga api hitam tanpa jatuh. 47. Suara lembut Tang Sin Lian tampak sedikit bergetar. Setelah mengalami ini sebelumnya, dia secara alami menyadari penyiksaan menyakitkan seperti apa yang harus dialami seseorang di dalamnya. Saat itu... Mengalami gelombang ke-47 adalah batasnya. Jika bukan karena persiapan sebelumnya, dia pasti sudah pingsan pada tahap ini. Jatuh, seluruh kolam tampaknya benar-benar memberontak pada saat ini. Dua pusaran air hitam besar terbentuk pada saat yang sama. Setelah itu, mereka menembak seperti dua naga hitam yang merobek langit. Mereka memiliki keagungan yang sangat agung hingga batas deatki saat mereka dengan kejam menghantam tubuh lindung dengan cara yang bergetar bumi. Gelombang hitam deatki menyapu seperti gelombang dari titik tabrakan. Kekuatan seperti itu bahkan bisa mengancam kehidupan seorang ahli tahap kematian mendalam. Tatapan trio Moluo terpaku pada titik di mana deatki adalah yang paling tebal. Beberapa saat kemudian, deatki berangsur-angsur melemah dan sosok batuk hebat muncul di pandangan mereka. Tubuh Lindong saat ini berwarna putih keabu abuan Cairan kental hitam menempel di permukaan kulitnya. Itu dibuat dari deatki yang sangat murni. Batuk, Lindong terbatuk-batuk. Darah yang keluar dari mulutnya mengeluarkan kilau hitam. Jelas, luka-lukanya agak serius. Bocah ini memang tangguh. Moluo menghela nafas. Meskipun kondisi Lindong saat ini tampak agak menyedihkan. Dia masih mengalami 49 kematian deatki yang sulit dipercaya. Mari kita akhiri di sini. Moluo melambaikan lengan bajunya dan hampir menutup pulro api kematian. Namun, sosok muda di peron batu itu mengulurkan lengannya dengan sedikit kesulitan ketika suara Moluo terdengar. Setelah itu, suara serak dipancarkan saat ekspresi di mata Tang Sin Lian sedikit berubah. Masih ada satu lagi. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.